Ya bos nih, uh, ini alatnya ya. Kemarin yang bilang nggak percaya ini alatnya seperti ini bos. Ini mau saya bongkar ini, ini mau saya bongkar di dalam ada LCD nya Ini no settingan 100% real bos. Ini mau tak buang dulu nih, mau tak ambil. sampai di Oke, si jongcelek korok. Aku wong Jawa Bro. Ini alatnya bikin sendiri. Ini LCD yang kemarin. 100% real, Bro. No setting-settingan. Kita akan coba bersama ini LCD-nya ya. Nah, ini di dalam ada LCD-nya. Tuh. Kita ambil Nah, ini LCD-nya nih. Redmi Note 4 masih sama yang kemarin. No setting-settingan. No hoax. Real 1000% di bulan puasa ini, Bro. Real 1000%. Coba kita pasang. Hilang bro, tinggal sedikit nih. Adalah sedikit. Ini dimasukin lagi, di lagi. Tinggal ini sama ini sedikit toh. Bisa kelihatan lah kalau matanya enggak real, 100% real ini. Tinggal masih ada sedikit di sini. Real 100%. No hoax, Bro. Silakan caciannya